Punya saudara kembar itu bagi sebagian orang nyenengin Selain bisa diajak curhat, kita juga bisa saling ngebuk barang. Ngomongin kembar, ternyata beberapa artis berikut ini punya kembaran loh tim Meskipun gak sedara, tapi kecantikan kembaran artis ini benar-benar membuat laki-laki berteguk lutut Siapa aja mereka? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa komen, like, dan subscribe Oke, kita mulai videonya Masuk urutan pertama artis cantik yang punya kembaran tapi enggak sedara, do ini adalah Ranti Maria. Cewek cantik keseberan Korea ini emang versnya banyak banget. Ngomongin cewek cantik kembaran di Maria, do ini adalah Sonia Fertina Citra. Bagi yang belum familiar dengan Sonia, do ini adalah pemenang kontes Putri Indonesia di tahun 2015 lalu. Dengan tatapan dan senyuman yang mirip, dengan sekilas mungkin seseorang akan menganggap doi, ini adalah Rati Maria. Bisa dilihat dari foto berikut, betapa miripnya artis artis satu ini dengan Rati Maria. Minta cantik bersuara magu ini Pasti semua orang udah pada lagunya. Raisa Adriana cowok cantik bersuara emas ini Ternyata punya saudara kembali ya, tim? Doi adalah Rebu Tamara Mada 25 tahun ini Sering dianggap kepada Raisa Meski enggak saudara Tapi dengan meja yang dan bibir yang benar-benar mirip banget Pasti orang-orang akan menganggap Rebu itu adalah Saudara Raisa Single man dari satu ini siapa yang gak mengenalnya? Marshanda Cewek imut satu ini udah malang melintang di dunia hiburan sejak masih kecil Tapi ternyata si imut Marshanda ini punya kembaran loh Din Yang sama imutnya dengan Marshanda Do ini adalah Melati Deva Oktaviyanti Si ibu Deva ini ternyata salah satu atlet bulu tangkis profesional Dengan baju khas pemain bulu tangkis dan senyumannya yang benar-benar manis banget Pasti laki-laki akan tergoda oleh gembara masyarakat satu ini. Naik enggak kenal yang tercantik, sapi ini selain cantik, do ini juga ngegemesin banget. Jika Jessica, presenter bermegemesin satu ini, memang sekilas mirip artis Korea. Do ini sering dibandingkan dengan artis kelamaan Korea, yaitu Song Yi Jiu. Jika bila dengan seksama, kedua wanita cantik ini memiliki mata, hidung, bibit, dan tulang pipi yang sama, bahkan wanita mereka pun mirip banget. Tapi jika Jessica, sering disebut fashion bercantik berwajah Korea. Artis cantik dan mudah mata ini punya fans yang banyak banget di Indonesia. Revalina S cewek cantik bisa 34 tahun ini di umurnya yang udah dewasa ternyata masih kelihatan cantik banget loh tim. Tapi usut punya usut ternyata Revalina S ini ini punya kembaran loh tim. Dua ini adalah dua puluh atau biasa puluh dengan dua puluh dua, satu ini emang benar-benar dua, -benar banget puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh Kalau yang terakhir ini pasti kesukaan kaum jomblo dan ibu. Nabila JKT48, cewek cantik asal Jakarta ini emang terkenal dengan wajah cantik dan kinsunya yang bikin nangenin. Dan nyatanya Nabila ini punya kembaran tiga loh tim. Di antaranya adalah Anissa Arwani, Raffita Pierce, dan Hajarani. Bagi yang belum tahu Hajarani adalah selebgram yang diperbincangkan tentang kemiripannya dengan Nabila, dengan yang sama-sama ibu. Pasti para wibu, berontak bukan? Nah, itu tadi tuh ke-6 artis yang punya kemarahan. Meskipun gak memiliki kemarahan darah, kalian pilih yang mana? Terima kasih udah nonton video ini.